Alhamdulillah eh, sekarang sudah agak lega gitulah kan, kena eh, setiap lama tak terpegang kadeh gitu kan. Jadi, alhamdulillah sekarang sudah bangun. Jadi kami di sini mengucapkan eh, syukur banyak, dan terima kasih banyak-banyak kepada -banyak donatur yang eh, telah membangun seluruh kami. nanti ini uh, bisa uh, menghasilkan nanti kan santri-santri uh, yang uh, berilmu pengetahuan yang luas mudah-mudahan nanti kan anak-anak yang belajar di sini uh, bisa belajar dengan baik gitu dengan dengan tenang ada, ada lagi huru hara yang macam kalau dilihat prosesnya, sedang bokar habis jadi sedang dibuatkan apa udah ngecor sekarang dan harapannya dengan adanya proyek ini Masyarakat, terutama anak-anak yang belajar ngaji di, di Pondok ini Benar-benar mendapat fasilitas yang bagus Insya Allah ini jadi benteng pertahanan umat Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada para wakil Yang sudah membantu terwujudnya rumah Tafis Surabungo di Jorong Mandailing ini Dari Pak Garuyung Tarendatar, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.